makanya kata Imam Buzali itu, kue nak radi sak penap penateu rib terus ke, merasa nggak punya kenikmatan datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati ya orang sing sudah mati itu cita-citanya satu Ali arzik semoga kita kembali ke dunia untuk apa untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan Zaman ini dunia Terus kamu ingat dunia. Ya Allah Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia Artinya saya punya satu kesempatan Yang diinginkan semua orang yang sudah mati Di seluruh dunia Lalu malah wali anusurib malah kepenang Mati Saking kagian kasus Kagian apa? Kagian kasus